Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun anda berada Kembali Deva TV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Dan vitamin bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya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 untuk malam minggunya Leslar, dinner berneng ibu Riana Arinal Ibu Gubernur Lampung nih persahabat ya Dan sekaligus ibu angkatnya Bunda Lesti Masya Allah banget ya, bahagia sekali Idola kesayangan kita disambut dengan hangat dan makan malam bersama Masya Allah, mudah-mudahan mereka sehat terus, bahagia selalu, dan apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan, dan selalu diberikan kelancaran. Amin. Dan kita lihat juga ke potret selanjutnya Masya Allah banget ya Idola kesayangan memang selalu menjadi pusat perhatian Dan selalu menjadi sorotan banyak orang Kali ini bersahabat ya Ada sebuah potret nih Cute dari Lesti dan Bilar Tetap ya salvoknya sama pandanya Abang L Yang begitu cute romantis Selalu saja disuguhkan dan diperlihatkan Sampai mbak-mbaknya itu bersahabat ya ini fokus melihat ke Leslar Ini mah kebahagiaan yang sangat luar biasa di malam minggu. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Delvina Leslar. Kalimat caption pun dituliskan, "Salpa ke siapa? Pasti ke cute yang jomblo, haram bersabar ya, bestie," katanya tuh. <laughs> dan komentar pun banyak sekali diberikan di unggahan ini. Dari akuratmi7900 mengatakan Masya Allah Bunda Lesti dikekep terus sama Papa Abi, Katanya tuh Ada juga tanggapan lain diberikan dari akun moms.anliza mengatakan oh, oh oh romantis banget leslarkuh Katanya tuh Masya Allah Nah kita lihat juga komentar berikutnya Salfok dari akun momsiva disitu mengatakan Aku salvak sama karyawan seafoodnya Liatin Leslar jempolnya diangkat Pandangannya ke Leslar Bukan di depan Kayak mimpi pasti dia lihat langsung Kromantisan Leslar Biasa liatnya di TV Di sosmed ini dia langsung di depan mata Dia makanya liatnya Sampai segitunya dalam hati dia Sweet banget Adem banget liatin Leslar Ini kebahagiaan yang Tentunya luar biasa untuk kita semuanya dan selanjutnya disimak juga persahabat potret Abang El Digendong oleh Oma nih persahabat ya Oma dari Lampung Masya Allah bahagia terus ya Abang El Dan memang selalu menjadi sorotan publik ya Kita selalu bangga Semoga menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan semoga menjadi anak yang saleh, Amin Ya Rabbal Alamin dan para sahabat kita lihat juga, ini ada potret prepare untuk besok ya, para sahabat ya, ternyata ada Kak Indra Bukti juga di sana. Ya, para sahabat ya, Alhamdulillah nih Lesnar bisa gabung bersama Indra Bukti, Masya Allah gak sabar banget melihat acara besok ya, acara puncak di pernikahan anaknya Gubernur Lampung. Masya Allah banget ya Bunda Lesi pasti menampilkan penampilan yang sangat luar biasa Besok nih persahabat ya ini prepare untuk besok ya Kita doakan yang terbaik Momen ini pun diunggah kembali oleh Akhil Leslan Al-Fatih Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan ada bukti juga ternyata katanya tuh hingga komentar pun banyak sekali diberikan juga nih dari Les lover salah satunya dari akun Instagram milam suri 9 mengatakan salam sejahtera dari hamba Allah semoga saya selalu dan sukses amin ya rabbal alamin Allah banget ya doakan yang terbaik support dan dukung yang terbaik untuk idola kita Selanjutnya persahabat, disimak juga ini ada momen yang sangat cute banget ya Abang El saat di dalam pesawat Ini anteng banget nih, ini selalu bikin salvo kita semuanya nih persahabat. ya Abang El, aduh bikin gemes banget ya Aksi lucunya di dalam pesawat emang luar biasa Dan kita semakin kagum dan bangga kepada keluarga Lesnar yang sangat harmonis Yang selalu humble kepada siapapun kita doakan, kita support, dan kita selalu dukung yang terbaik Kita masih menunggu cidukan-cidukan lainnya Jangan kemana-mana persahabat, tetap stay tune Dan pentingin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru Kabar baik dan kabar menarik dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang menurut Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh